Bismillahirrahmanirrahim. Saudara. Ya, spot Karuhun. Tuh. Nah, kyo, saudara. penon. <coughs> <coughs> Ada samaran <summer run>. gini. <coughs> ini yang lubangnya lubang dasar ya, guys. semoga saja eh, ersad ada sambaran Eh, eh. Is eh, eh. nah, Ah Is Ah Ah, ah. Mana ayo, ayo, kena Eh, Eh, Eh, mwakik Eh, ayah. Ayah. Ayah. Ayah. Ayah saudara ayah seneng ketuk ketuk tarikan jarak jauh pergi pergi udah uh tinggal yuk eh rumah uh, ayah nyiran <mulian> saudara nyiran saudara tuh spesial kan usaha maresat spesialnya jauh jauh where. Mang Arif, Mang, Arif, eh, Arif. mang Arif. spesialnya Mang Arif. Spesialna Mang ganas. Mang Arif ta. Pastaka nah ta Mang Arif. Tah, oh mayat. Anjir, hmm. anjir. Pus. Koma ya kedok dengan tim yo Giriwil, tim Giriwil. Heeh. Uh. Saya saudara. Wassalam. kapal itu. Sedang ada tarikan. Sok. Bila? nariknya. Narik deh. Tu bisa kabur dilepaskan deh Ya, manajer. Ya. Nyobaan. Ya. Nah, kan Bang, <guluh> banget pula-pula di pantang tree eh, mau narik <guluh> nabi Hai gawat anjir kita badag kita teh nah tak kayaknya gitu Oh lain Ay, Nah. hai eh. Hai setrek lagi Tinggal hingga wiris dari dari Garut Mungkin mingguin strek lagi strike ke berapa mungkin Tiga. yang ketiga yang ketiga <laughs> ya tangan dewa mengkopong mengeja nama mana usna. Nah, usna, saudara yang saudara Mandang itu wow, ini riangnya ush. ush bening aduh uh. Hah, aduh aduh senang saudara aduh anu babon sama ya, babon is is ah ieu hade ong arip ah moal dibikeun mangarip ieu iya mah ieu kalau <laughs> war uh. ya. chat pereumbeunta gitu, anjeun nataran ngeri heh Turun-turun Lihat turun. itu antum yang ngenahin Oh, Cikgu yang takaranku Cikgu Wah, mari Aduh <tuh> Iya, Bang Aduh, tinggal nih Nah, mari Rekor ya, Bang Aduh Nah, mari <tuh> eta Allah <laughs> lagi jadi babun Spesial anu kangosa eta tong buat eja buat eja moal eta higeun amai kang Arif spesial ke, nyuruh yang tak pernah lelah oh iya tuh Ma'arif perjuangan masih perjuangan nah, si Ma'arif tuh si nah, tim Ma'arif nah, iya Ma'arif hmm. mantap mantap <tuk> <tuk> si mudah sama si <tuk> <kita, tak, tuk> <kita, tuk> mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara y yeah, sport lagi nyepot lagi saudara di kin. ada sambaran man. tim Arif Kiriwil diogiriwil ada sambaran saudara kumaha mangarip ayah uh ulah dia tuh mantuan aduh nyeri dieu yeuh saudara tuh yeuh juru yeuh mana ce dilihat aduh aduh, aduh. aduh. aduh. aduh. Pertama saudara, aduh, salam salam dina. Yo, salam salam nak, kangu paketu, paketu, mang kinkingin, paketu gawean kuat. Pajar, ka mang, ersat, ersat, mang ersat, tinggal aduh, support mang ersat dia. Katim Garut, mang ejak, lumayan, Ikum lumayan. Ibumen wekase dayana tim garut squad ka murakmania mengeja ka mangkinkin lagi kokodok saudara kumaha mangkinkin performa guys warahmatullahi <laughs> wabarakatuh saudara kita nyopot lagi ada sambaran seperti itu bawah sekuat juga randing semua ayat seperti itu ayat senah saudara mudah-mudahan babon Eta, tambah bangus neng, iya tuh, hidung kunyang-kunyang, saudara, masih, non, eh pintu saudara tuh, hanyir segi hanyir, nganjaran lah, spesial spesial Mang Romli spesial sarang tangan dewanya Salam Hanyir ah.